Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa ya guys Like, Comment, and Subscribe Jumpa lagi dengan saya Komen Meja Donat Art Oke okay guys uh, Sekarang kita ukur dulu ya dari ujung ini 10 cm ke tengah 90 cm ke bagian atas juga sama ya guys 10 cm jadi saya ambil tengahnya ini 180 cm ya guys oke okay guys lanjut ke pengeleman ya guys triplek panjang 48 cm Oke kita sambung Jangan lupa di lem ya guys biar kuat ya. Lalu kita staples menggunakan staples gun oke lalu kita lem lagi yang bagian triplek 4 mili ya guys dengan lebar 5 cm di tengahnya itu ada triplek 4 mili lebar 4 cm ya guys nah di atasnya kita kasih triplek 4 mili lebar 5 cm oke lanjut untuk bagian tengah ya guys sama seperti tadi guys nah, kita sambung untuk dua 12 mili 12 mili tengah kita kosongkan guys agar kaca nanti bisa masuk ya guys begitu seterusnya ya guys dari A, dari bagian bawah sampai ke atas ya guys uh, oke okay sekarang kita lanjut ke pengamplasan ya guys amplas bagian luar yang terlihat kasar bagian dalam juga ya guys jangan lupa guys sampai terlihat halus supaya nanti pada tahap penempelan dekosit sheet eh, ada yang menonjol bagiannya menonjol ya guys oke okay, guys ikutin terus guys jangan sampai ketinggalan guys oke okay. penampasan selesai ini dia hasilnya guys nah, nanti jadi seperti ini guys nah ini yang sudah di uh, dekosit di apa tempel dekosit bagian dalamnya ya guys ini hasilnya guys nah ini skemanya ya guys untuk bagian belakang dan depan lebar 60 cm ya guys. Nah, untuk nanti pintu dan bagian samping lebar uh, saya pakai 40 cm ya guys. Oke guys, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment and subscribe. Ikutin terus ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.